Halo guys, jadi di video kali ini saya sedang camping Nah, di saat saya sedang camping seperti ini Kalau malam, itu saya membutuhkan lampu tenda Dan lampu tenda itu, kalau besaran itu rasanya kurang nyaman di dalam tenda itu Silau dan sebagainya gitu Kemudian, e, nyundul kepala juga Karena tenda saya kebetulan kecil untuk satu orang Dikarenakan tenda saya yang kecil Saya memutuskan untuk membeli Center Cian Sky M3 jadi, Cian Sky M3 ini terbuat dari full titanium. Ini spesial sih, karena menggunakan titanium. Biasanya kan menggunakan alloy. Kalau alloy itu, apabila terkena air asin, keringat, dan sebagainya, itu terkikis juga. Oke, daripada kita penasaran, mending kita unboxing saja Cian Sky M3 ini. Oke, teman-teman, jadi kita unboxing saja Cian Sky M3 ini. Jadi seperti ini ya, kemasan dari center Ciansky M3. Ciansky M3 ini menggunakan Cree XPG G3 S4 LED dengan output cahaya sebesar 700 lumen. Untuk jarak sorotnya itu 73 meter. Kemudian sudah include baterai. Entah ini baterai apa ya, tapi bisa di charger baterainya. Nah, kemudian untuk CD-nya intensitasnya itu hanya 1330 cd. 1330 cd itu sek ya menyebar ya. Jadi menyebar, nggak fokus, nggak throw. Kemudian untuk runtime-nya itu sekitar 72 jam. Oh. Oh iya bener Jadi di sini untuk low di mode low-nya itu 5 lumen, 5 lumen 72 jam ya. Kemudian untuk medium enggak semut. Kemudian untuk medium itu 30 lumen itu 11 jam. Hike-nya itu 150 lumen sekitar 2 jam. Mode turbonya itu 700 lumen sekitar setengah jam saja. Terus strobe mode itu 700 lumen juga sekitar 1 jam. Oke, mari kita unboxing. Ini USB micro, kemudian ada ini apa, name tag? Kemudian ini ada buku manualnya, user manual M3, ini kecil banget buku manualnya. Menggunakan bahasa Inggris semua ya, untuk bahasa Inggris semua, dan tidak ada bahasa yang lainnya, hanya bahasa Inggris. Kemudian di sini ada apa ini? ada plastik di sini kecil. Oh, ini buat gantungan kunci. dan bisa lihat nih. Buat gantungan kunci. Kemudian ada juga. yang nah, kita dapat lanyard. Tuh, layarnya lumayan bagus. Kemudian ini ada klip satu way ya, klip satu way aja. Tapi bisa dibolak-balik kayaknya. Kemudian ini ada o-ring spear cadangan satu piece. Hmm, oke, okay. yang kita dapatkan adalah uh, ini ya kemudian ini dia senternya nih Weh, senternya ini gimana cara buka nih, wah wow, keras nah senternya ini menggunakan Cree led xpg S4 ya, dan orang per reflektor itu, menggunakan orang per reflektor untuk bahannya. Itu titanium keren banget. Ini menurut saya, ini bisa ditaruh di sini, saya sarankan di sini aja sih. Nah, seperti ini ya. Wow, keren gak? Hmm. Ini mantap. tambah lagi ada ininya nih oh sebentar ini saya belum buka isinya apa oh isinya baterai ya jadi ada baterainya juga oh jadi dapat baterai baterainya itu baterai 16340 Nah, menggunakan USB miskro, micro, ya. USB micro bukan Type-C. Oke, okay. kemudian akan saya pasang. Nah, apabila dipasang, nih. Saya suka banget nih, kalau dipasang gantungan kunci seperti ini. Daripada pasang layar, mending pasang gantungan kunci. Wow. Keren ya. Hmm, kecil banget. Mantap nih. Gimana menurut kalian? Oke, daripada kita penasaran, mending kita coba nanti malam ya. Oke. Okay adalah cian sky m3 low Mildernya seperti ini ya saya naikkan ke mode medium Nah, mode mediumnya seperti ini saya akan naikkan lagi ke mode high. mode hike -nya ya jarak sorotnya sebenarnya sangat jauh uh, terang banget saya naikkan lagi ke mode hike ini hike apa turbo uh, turbo ya nah iya penerbangan turbo low, medium, high turbo jadi turbonya seperti ini teman-teman jarak sorotnya itu sekitar 50 meteran low, medium, high turbo, low, medium, high Turbo ini keren sih. Oke, akan saya coba jalan-jalan ya. Ini menggunakan sender sekecil ini pun enggak masalah nih. Wih, <tuh> mantap guys! belum nih center sekecil ini Tapi wow Gila wesh. Center apa ini Center cilik Tapi wesh. Bisa menerangi masa depan guys Center kecil segini Harganya juga nggak main-main kan Nah itu tindak saya. nya yeah. Low, nilonnya seperti ini, medium, high, turbo, wow, belum, belum guys, bener-bener luar biasa ini, sentra sekecil ini, ya, sentra sekecil ini terang benerang, hush. <laughs> Orang umum, sumpah orang umum. Wah, tuh. kelihatan semua. Masya Allah, ini senter, senter sekecil ini kok bisa powerful kayak ini Aduh, aduh, aduh. Delapan lumen, eh, 700 ratus lumen ya. gending Gendeng, gendeng pokoknya ya ini ya oke okay, mungkin kayak gitu aja buat kalian yang ingin beli cian Sky M3 Titanium ini silahkan cek link pembelian di deskripsi video untuk harganya itu sekitar 1.300an lah ya ya memang harganya lumayan sih tapi men, uh, dari spesifikasi yang ditawarkan dan juga Apa namanya dan juga bahannya yang ditawarkan ini worth it banget sih. Baterainya juga lumayan, udah dapat baterai yang bisa di charger juga kan. Ya pokoknya asik sih. Tuh. Gimana menurut kalian? Ya, oke. Okay. Mungkin cepet itu aja. Terima kasih, saya pamit undur diri. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.